Banyak orang yang dalam golongan ini Susah nak mendapat pinjaman rumah Jadi bila tak approve loan tu, tak dapatlah nak beli rumah tu Jadi untuk menyelesaikan masalah tu Dia cadangkan satu pinjaman dua generasi, intergenerasi Jadi yang meminjam tu bukan sahaja si peminjam Tetapi si peminjam dan Anaknya atau ahli keluarganya yang, yang lain lah Jadi pinjaman tu boleh dipanjangkan sekarang ni, pinjaman rumah boleh panjangkan sampai 35 tahun. Jadi, dengan adanya konsep pinjaman rumah intergenerasi, hmm. pinjaman itu boleh dipanjangkan sehingga 60 tahun. Maksud, kau boleh kurangkanlah kau punya bayaran, bayaran surat itu. Tapi, jangan tanyalah berapa interestnya, memang tak masuk akal lah. Kan. Yep. Kritikan paling besar terhadap konsep tu walaupun dia mungkin selesaikan masalah orang yang ingin membeli rumah tetapi tak berjaya memperoleh uh, pinjaman rumah disebabkan kerjanya atau gajinya. Tapi dia mungkin memerangkaplah isi rumah tersebut dalam satu kitaran kemiskinan. Uh,